Dulu banyak ulama meneteskan air mata di saat beliau melihat kemunggaran. Beliau meneteskan air mata menangis taubatan nasuhah di saat, di saat beliau melihat kejelekan orang lain. Karena sesungguhnya semakin kuat, semakin hebat, semakin ditakuti oleh orang-orang kafir, semakin ditakuti oleh orang-orang ahli maksiat <tuh> ila teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Selama kamu tidak bisa memberikan yang terbaik pada orang-orang yang ada di sekitarmu, jangan berharap Allah berbuat baik kepada kamu. Allah akan melakukan kebaikan pada diri kita bila mana kamu semua melakukan kebaikan pada saudara kamu. Pilihkan teman-teman yang terbaik. Ingatkan teman-teman yang terbaik. Apabila Anda melihat kemungkaran Apabila Anda melihat kejelekan, cara pandangnya adalah kasih sayang. Cara pandangnya kasih sayang. Jangan merasa Anda ada apalagi yang terbaik. Kemudian begitu mudah Anda menuduh saudara Anda adalah orang-orang yang jelek. Dulu banyak ulama meneteskan air mata di saat beliau melihat kemunggaran. Beliau meneteskan air mata, menangis, taubatan nasuhah, di saat, di saat beliau melihat kejelekan orang lain. Karena sesungguhnya dibalik kejelekan orang lain itu, kita menilai mereka itu jelek, sesungguhnya yang jelek bukan orang lain. Tapi diri kita, kenapa kita masih bersu'udun kepada umat manusia? Semestinya kita harus pandai-pandai mentakwil, pandai-pandai berkhusunudun. Apapun yang dilakukan kejelekan oleh siapapun, harus cara pandangnya adalah kasih sayang maka pernah suatu ketika Rasulullah alaihi saw dihina dicaci maki dilemparin pakai kotoran unta dilemparin pakai batu nyampe nyampe Allah perintahkan malaikat Adab untuk mengangkat gunung-gunung yang ada di sekitarnya untuk diletakkan di atas kepala mereka di saat malaikat itu datang ya Rasulullah bagaimana Jikalau gunung-gunung itu aku angkat, kemudian aku lemparkan di atas kepala-kepalanya. Rasulullah pun senyum. Rasulullah mengatakan, jangan yang kuharapkan adalah anak cucunya. Yang kuharapkan adalah anak cucunya. Saat ini ayahnya jelek. Saat ini orang itu jelek. Belum tentu anak cucu mereka jelek. Yang pasti di saat engkau melihat kemungkaran, yang langkah yang paling tepat adalah pertama kali adalah khusnudun. Nomor dua, mintakan ampunan kepada Allah. Semoga mereka diampuni atas dosa-dosa mereka, dan semoga mereka dikembalikan kepada Allah. Yang nomor tiga, kamu harus yakin bahwasanya plesetnya mereka, dolalahnya mereka, kedoliman mereka atas kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala, Wa gudah-gudah Allah. Yang punya petunjuk adalah Allah, bukan kamu, bukan seorang dai, bukan seorang pengasuh pondok, bukan seorang kia'i. Sesungguhnya ada orang itu terpleset, yang melesetkan adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala falamu <tuh> Bila mana Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada seorang hamba, siapapun tidak akan bisa menyesatkannya. Wa <tuh> Apabila Allah Menyesatkan kepada seorang hamba Maka tidak ada campur tangan sedikit pun Yang mampu memberikan petunjuk kepada kita Semoga saja di hidup kita Dikenangi oleh Allah sebuah kebaikan Semakin hari semakin baik Semakin hari semakin semangat Semakin hari semakin bahagia Penuh dengan senyum Hatinya tidak kacau Tidak ada susah di dalam kolbu kita Semakin kuat Semakin hebat, semakin ditakuti oleh orang-orang kafir, semakin ditakuti oleh orang-orang ahli masyarakat, semakin disegani oleh orang-orang mu'min. Memberikan keberkahan hidup kita. Amin amin ya Al Alamin. Alhamdulillah Alamin. Allahumma suhi wa barikala Sayyidina Muhammad wa laliyah Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati kunwati hasanah wa kina da banar wa alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihaah.